Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini uh, Biar makin semangat ya kita lihat prasahabat Ya ada cidukan vitamin lama Walaupun ini lama tetapi kita merasa bahagia banget Dengan kebersamaan Lesti dan Bila Masya Allah semoga selamanya seperti ini Lesti Bilar rumah tangganya kembali rukun dan bahagia Amin Kemudian juga persahabat ya, di sini ada unggahan dari akun Diasportindo mengunggah potret Papa B dengan tentunya orang Jepang nih persahabat ya ini kolaborasi pertama Papa B lah. Mudah mudah-mudahan lancar apapun itu proyeknya kita selalu mendoakan yang terbaik kita tentunya Salpong juga persahabat ya dengan kalimat komentar salah satunya dari Bu Fir, ya yang berkomentar. Maaf ngap sportindo Tapi akun Bang B lagi dinonaktifkan Jadi nggak bisa di tag Itu kamu salah tag akun katanya tuh ya Perhatikan baik-baik persahabat ya Akun Desportindo ini salah tag akun Instagramnya Papa B Masya Allah Tetap persahabat ya Kita doakan saja Semoga kolaborasi yang dilakukan oleh Papa B bersama orang Jepang Ini berjalan dengan lancar Dan kita yakin Les Entertainment akan bangkit kembali Amin Bismillah Selanjutnya persahabat disimak juga informasi penting banget ya untuk warga Konoha Bunda Lesti Kejora masuk nominasi di Ajang IMA atau Indonesian Music Award 2022 Di Langit Musik persahabat ya Bunda Lesti Masuk kategori sosial media artist of the years Dan kita lihat juga selain itu persahabat ya Bunda Lesti kejuara juga, ini masuk dalam kategori Female Singer of the Dears. Female Singer of the Dears ini bersahabat ya, untuk saingannya Bunda Lesti, Masya Allah, keren-keren banget. Ada Leodra, luar biasa, saingan terberat Bunda Lesti. Tetap semangat untuk warga Konoha, kita buktikan kekompakan dari warga Konoha masih tetap solid mendukung karya-karya terbaik seorang Lesti. Kemudian juga persahabat, jadi informasi penting dari L2W. Ini mengenai semuanya yang belum bisa download aplikasi langit musik atau yang belum ada aplikasinya. Download aplikasi langit musik sekarang juga bersabat ya. Tata cara download dan buat akun kalian premium ya. silahkan pilih yang premium 30 hari ya, guys. tuh persabatan ya. Kalian langsung aja nih tentunya daftar dan masuk di aplikasi langit musik masukkan nomor HP kamu bersahabat ya dan silahkan bayar untuk berlangganan kita lihat lihat juga info penting dengan akun premium kalian poin sekali vote menjadi 100 bukan satu kalau belum premium maka terhitung satu persahabat ya itu informasi penting dari L2W kemudian juga bersahabat ya di sini kita lihat informasi penting poin voting yang pertama vote dengan login akun langit musik menambah 10 poin untuk lesti kejora yang kedua vote dengan login akun langit musik dan melakukan pembelian paket berlangganan premium musik 30 hari akan menambah 100 poin untuk lesti kejora yang ketiga satu kali Lagu di streaming akan menambah satu poin untuk musisi favorit kamu Ini informasi yang sangat amat penting Cara voting Lesti Kejora di langit musik Masuk link yang ada di BOL 2W bersahabat ya Pilih kategori nominasi, pilih Lesti Kejora Klik vote dan berhasil vote setiap 5 menit sekali Ini informasi yang sangat amat penting dan info penting juga persahabat ya penentuan pemenang akan ditentukan dari penggabungan penilaian berdasarkan Yang pertama pemutaran lagu di platform langit musik 16 November sampai 2 Desember Yang kedua penilaian berdasarkan voting yang diselenggarakan RCTI di media sosial dan platform RCTI Itu info penting banget untuk semuanya dan berikutnya juga persahabat ya, kita lihat di sini perolehan sementara Bunda Lesti Kejora dalam nominasi Female Singer of the Year Ini berada di nomor 2 di bawah Leodra persahabat ya Tetap semangat, buktikan kekompakan kita bahwa Lesti Kejora masih bisa meraih piala penghargaan bergengsi ini Semangat persahabat ya untuk keluarga konoha semuanya dan untuk nominasi sosial media Artist of the Year, Alhamdulillah Bunda Lesti di puncak persahabatia. Ya. Kita buktikan terus kekompakan dan kesulitan warga Konoha. Yakin banget ya, Lesti akan bisa membawa pulang Piala Penghargaan IMA 2022. Kemudian juga bersahabat ada ya, informasi penting dari Ibu Harsiwi. Bakal ada acara Dangdut Akademi Asia 6, Isbek kembali persahabatia. ya yang akan tentunya bertanding ada tujuh negara, ada dari negara Brunei Darussalam, ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Timur Leste. Itu negara-negara yang akan bertanding di acara Dangdut Akademi Asia 6. Dan tentunya, wariswa-wariswa tadi bikin salvo dengan kalimat komentar, sini banyak sekali yang merindukan Bunda Lesti Kejora Dan bismillah yang Mudah-mudahan Bunda Lesti bisa menjadi komentator di ajang acara Akademi Asia 6 Persahabatnya ini dangdut Akademi Asia 6 Bismillah aja yang Mudah-mudahan bismillah Bunda Lesti semoga menjadi komentator di acara tersebut Banyak sekali yang merindukan Bunda Lesti Kejora dan pastinya sahabat, kita juga masih menunggu cidukan dan vitamin terbaru lainnya. Jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar baik, kabar baru, dan pastinya kabar spesial bahagia dari Lesti dan Rizky bilang. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bagi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.